Ku berikan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku berikan dan hormat. Kau besar perbuatan-Mu ajaib Tiara seperti Engkau tiara seperti Engkau sebab Kau besar Perbuatan-Mu ajaib Tiara seperti Tiara seperti angkau, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara pujian Ku agungkan namamu Sebab kau besar Perbuatanmu ajaib Tiada seperti Tiada seperti engkau, sebab kau besar; perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti... Sebab Kau Besar Perbuatanmu Ajaib Tiada Seperti Engkau Tiada Seperti Engkau Sebab Kau Besar Perbuatanmu Ajaib Tiada Seperti So